Bapak-bapak pengawas negara ini Datang ya peserta marching band. Disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan dan juga disiakan untuk.